belum kayak, kenal con tanya, isi ya loh, ah, cek enggak yeah. nah, super aneh yang ganggu enggak aku aslinya pengen gaya apa gay konten mbak teleponin di youtube mana lho? satu dua tiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi lor di channel aku Hesmatop klok Kediri. mudah-mudahan dulur-dulur semuanya diparingi kesehatan diparingi panjang umur diparingi rezeki lancar amin amin ya alamin oke lor aku sekarang posisi nek gumul mau masuk gumul alias Simpang 5 kumul Kediri <Susuk> ini aku nggak suasana bedul gitu lho suasananya aku bedul kan diawe weh kendaraan sepeda motor gak nah, enak aku bedul nih sepeda bancal, sepeda ontel, sepeda koes, apa sepeda antel belor, yang ngeliat senyantai-senyantai, ya, saya juga pasti ini pas manu-mener, ramet loh, di minggu, pada selfie oleh Posisi ngomar, gumal Kendaraan, Monumen nisane ke dire ya ya ya kenal lah sini konten ya no Oh, kang terkana <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <seberani> ya kenalan sudah orang macam nggak seperanai ya nggak guh aku asli pengen gay apa gay konten mbak tang tahu di YouTube nggak lo jadi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 Ya, selainnya saurungnya tujuannya nyari nih nyanti ya Mbak. Lari, lari. Oh, lariin di daerah Kota Cirebon ada gitu, terus mampir nanya gitu, Mbak. Hmm. Oh, sampai lari tuh. Hmm. Sampai di mana sih? Oskel mangket isu apa? Cetasnya? Oh, benda itu ya. ya nah, aku biasanya ini nengge konten ini enggak nombak iya kayak wisata, ngomot, jalan ini ya aku channel pemula aja nih tapi video gua mungkin di youtube enak saya ketan lah ya cek, di anjaran cek video sampai video sampe sebelumnya mbak jatahe <laughs> youtube ya apa jenengnya, syaratnya neng gue mbak pokok nah channel pem pemulai aku itu ngupload video ini seagak jadi semakin agak videonya, ini pihak youtube ini -e, seneng karena nah, seneng kan otomatis videonya itu langsung ditampil nih kalau di dulu youtube mana ya? Doro, di gesernya dua-duanya itu enak kalau sampai ditulis simpang limang ngomel, montau pelok ke diri enak nah aku biasanya Motoran biasanya, Mbak. Aku motor blog biasanya. Anak motor kan ya. Nempak mondar karena ngomong TV ini kan, Mbak. Saman-saman ya iso Mbak. Gue pompa saman. Gue cek nganu lah konten apa? Aku ne YouTube loh. Saman malah penuh Mbak. Saman kan sering nganola. Olah melayu-melayu tuh, lah. Gue saman guna ne. Saman posting. Kau, na, kan, kena kan dokumentasi tuh Mbak engko engko uang kan waduh jeloh, eroh, sampai aktivitasnya apa eroh biasanya nih, kalau sampai ini kuih kita ngerani daily vlog mbak. daily vlognya maksudnya kesehariannya sampai di omah biya terus sampai di joga biya direkam terus ini tapi kaya aku nge nge nge nge kan semacam motor vlog kan motor vlognya ya syaratnya gue dulu nempak motor kalau <laughs> ngomong diwe nenek kancane pengen ngomong bisa punta ganti terus aku diselingi lagi aku bisa kenalan kalau sampean terus teleponnya aja ngobrol sama ya sering-reneng ya eh, pak oh lagi aneh ya sampean malu di awal balap lari wes wes pirang tahun pak oh masalah akun 2 tonggoy ngomong tapi jik lulusan bar SD terus SMP tapi lah lari pasang cepet tapi pendek jenis lari apa tapi ngandelin besi buwan terlalu sesuai senalah nah lari jauh kan sawi kan muter ya Oh yes ini kuih Hai ini Hai tapi ini gue sampai dengan tahu mbak apa nengarani Yo ya, hariannya sampean kayak vitamin, gizi, guys Jadi ya, kan udah dijamin tuh ya. Iya sana tinggi perlombaan, sembarangnya kudu dijamin. ngombe susu, terus obat. Malah sampean lagi re nyang gumbalnya lagi kita. Gitu. Pakai nanya nana, rawame minggu isu, karo malam minggu mbak apa nak malam minggu malah pengen kan gak panas lah pengen ora panas, nih kene nak kawanan yang lagi panas. Aku nengerekam itu kayak dodong ini ki, katet tukulatengan lo kan, kong enak dua. Jadi nanti kayak dodong ini ki gak getar nggak. Jadi saman mau nerekam di wisata, bos saman layu-layu. Pangga, kenan, awai, gak horor, mana nyangka merah, tapi naik. Betangan, kadang sosok oba-oba horor. -oba. Lele, saman, mau, gak mau bantuan, gak, Pak. Yang kena, emak, mending. Oh iya, yeah. papar ya. Papar ya, uh, o balar tapi kulan ya. Aku kayak tahu, kayak tahu lewat kana. Huh. Terlalu. Terlalu jalan jalan, kena hmm. Lalu, Lalu, lar, jala, jala. Lalu, lantar jalan jalan. Danan di daerah Papar kano wisatane deh apa mbak? Oh, betul nonton ya. Ande nah, daerah kene ya lumayan akeh okay lah Dana daerah Alaska es es tahu kengwe Alaska daerah Wateselor kene daerah kalau je lah Ande nah, konong kene yume ya kaya kepunan kena kan sumber lah. Jadi pengen nongkrong tinggi nyantai-nyantai pena Kwe kan terkenal nganuwet pohon karet maka, jadi karet tak weh hutan nih eh. eh. hmm. aku di minggu ke ya yes, serai ya tapi aku motoran, aku masih ngajarin nih pedaan gak mau yes, ya nyantai -nyantai, ini nyantai-nyantai nih mbak Apa emang sampean wis ndek nisor ta, Mang? Wis. Masiko wis ndek sekitaré bakulan-bakulan kana wis. Heeh. Nah. Lha kene macet ta, Sam. Pah aku ya macet ya. Nah, njat. channel kuwi jenenge ngono, Mbak. Tulisane kan channelku Agus Agus. Tapi aku kadang nang kae video video judul kayak um, tumul, tak tulis Simpang Lima Gumel, ma atau enak aku. Mantar di sanding sepiannya kota aneh, kadang genjelai HP yang rekamnya yang penang gak akun YouTube ini mbak. Nek, biasanya kan ngano tuh akun-akun Playstore, ngekue Google. Jadi pokoknya sampean melebunya Chrome, sampean tulising kok sandi neopos sampean. Nae pomo gede jeneng ojo ojo foto-foto. Pomo contohnya sampean jenenge, sampean jenenge coba asmana cuman? Coba Ririn. Ririn, Ririn apa ya nengarannya? Ririn papar apa Ririn? Uh, pokoknya jenenge gak gak sempaksaran lah Mbak, gak semadani lah. Pingko kena tinggi karakter sendalok. Uh, jenenge kayak Ririn maraton, apa pelari, apa apa, pokoknya semunik lah. Ketinggi nama sebutan. Jadi kok pemakannya sampai nakai. Tulis ririn papar ngonois, wis. Gone tok videone. Liyane jane sing ngembari, paling ngembari yo sakithik lah. Nah, aku kan jenengku pasaran negara aku gak kepikiran. Kudune gak gak Agus ngono, ka Agus Agus tok. Wae bae. Jane aku wis apa Agus, Agus desa apa Agus. Apa pokoknya sing ngene-kene ngene lah. Ya tak tak, tak jajal tak ketik agus agus sih ya, naik sang agus kota lah sama terus agus kota kayak video nih kayak okay. terus agus soko enak paling nggak ya akun kok mana sama terus dua akun sama rekam buat rekam wisata buat dokumentasi nih opo kesehariannya apa sampean dolan apa sampen rekam karo ngobrol jadi aku ngobrolnya gaming ini gila mbak iya tau, game ini suara angin kendaraan sampe ngomongnya ga melebunya hp jadi suara kuda ini ji. tapi ini aplikasi open kamera. open kamera juga i-set iya, ini di setting. yang make mikrofon mana itu? Oh oh gih, Swan nih mbak ya, ya saat yes, jateng <tuk> gak? Kenal nggak cewek-cewek? Cewek-cewek -cewek. ada nih, mana celor? tapi <susuk> ya aku <pihak -pengar> <laughs> <Susuk> konten. Ya. Oh, ko aman gue ya. kelalaran. Dalere go simpang 50. Pasisine Oke, nih, terakhir, malih malih lihat, lihat, nih lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, tapi lihat, lihat, terowongan lihat, Oh, besan. Para sekolah anak-anak. kampung Inggris Rombongan Oh, deh. Oke parkiran loh. Parkiran. Ini nggak aja? pengen enggak itu saya peleng saya <laughs> nah, ada di luar Nah, ada di Kok ada parah Oh, terlar, terlar terus apa ya? ya, selamat lagi, siapa cewek ya, udah selfie, jadi <todas> <todas> saya tak males sih ini paling mas jam 12 siang, waktunya jam istirahat lah, is. Seperonai sama memakai telur, seompomong video aku, gak pati ngena terus somong aku, di neng erak pati jelas, apa kak ngerti, ya yes, sampai apa telok video neng dak erak pokoknya intinya aku nyangkul mali. Jeci pengen rumah mual, kalau aku pengen kalo kenalan, kenalan cewek, nalar, tangis koncoan lah, tangis ngobrol, tambah-tambah konten lah. Ismukumku, dulu-dulu kafe, contohnya kayak aku, channel pemula, terus dulu-dulu channelnya pemula channel bareng. Yes, Hai berusaha lah Hai okay. gg konten Hai konten senggena sengjelas lah Hai sepokoi yeah. inti konten kekonten genah. Hai ya, dikp aku delo pelajaran ya anwar Hai yeah. yes, pokoknya berusaha okay. upload video terus lah. dan videonya tambah lah. Lambangkan di pihak YouTube. Yes, lor, ya. Yes, Sen channel pemula kayak aku tak nih? Nek perkembangan, peningkatan nah. videonya. Amin, amin, jarum, amin. Yes, lor, ya amin ya. tak pamitan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah lor